Juga lihat kami, kami yang sedang berjuang untuk mengharumkan nama Lihat kami, kami yang sedang berjuang.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 Adalah kita Kita adalah satu Filterepsi bersatu Selangkah demi selama Aku I'm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 Sabtu sakit, maka akan semua merasakan sakit juga. Keluarga besar Gilbert MC Satu sedih maka akan Semua merasakan Sedih juga Bayo tambahkan dan Rasa solidaritasku Ayo tambahkan terus Ayo tambahkan terus Rasa pedulimu Sesama kita dikeluarkan Gilbertsy Selamat so. So I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 Ayo tambahkan terus rasa solidaritas. Ayo tambahkan terus adalah Aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, kita. Kita adalah satu. aku, aku, aku, Selangkah Kita lewati Bersama Dengan semua official harus dukung terus subscribe dan like di FC official yang ada lupa <Fibuat> ya. like subscribe di channel official.